Nah, ini dari media onlinenya, Demokrasi News, ya, Demokrasi News. Nah, ya, dari Demokrasi News. Nah, berita selengkapnya, kawan. Judulnya adalah Nahlo, Dicecar Hakim, Perdi Sambo Akhirnya Akui Soal KM50. Nah, itu judulnya, kawan, ya, dari Demokrasi News. Mantang Kadipropan Polri, Perdi Sambo mengakui eks kanit 1-3 di tipidum bareks Polri, AKBP Ari Cahya alias Acai pernah tergabung dalam uh, tim kasus KM50. Sambo menyampaikan demikian saat dirinya jadi saksi sidang perintangan penyidikan atau Obstruction of Justice tewasnya Nofriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 5 Januari 2023. Pengakuan tersebut berawal saat Sambo Majelis Hakim terkait perintah kepada tiga anak buahnya, yakni Brigjen Benny Ali, Kombes Susanto, dan Hendra Kurniawan setelah Brigadir J tewas. Jadi, saya sampaikan kok Karo Propos waktu itu Bang, tolong bawa saksi ini diperiksa di propos, pemeriksaan awal. Pak Kombes Susanto nanti mendampingi, mendampingi pelaksanaan autopsi. Kemudian untuk karopamina, waktu itu Pak Hendra tolong cek CCTV, kata Sambo di ruang persidangan PN Jakarta Selatan. Saat itu Sambo perintahkan Hendra Kurniawan untuk mengecek rekaman CCTV di sekitaran komplek Polri. Duren 3 Jakarta Selatan, lalu mantan karopaminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, menunjuk Acai untuk melakukan pengecekan CCTV sekitar rumah dinasnya. "Itu diperintahkan ke Hendra?" tanya Hakim Ketua Ahmad Suhel. "Hendra, Hendra, kemudian ada Ari Cahya. Nah, ini ada Acai," tutur Sambo. "Kata..." tanya hakim kata Pak Hendra jawab Sambo kemudian hakim ketua Ahmad Suhel masih mencecar Sambo mengapa Hendra tiba tiba menunjuk Acai untuk melakukan pengamanan CCTV itu maksud jawaban dari Hendra ketika saudara, maksud jawaban dari Hendra ketika saudara perintahkan tolong cek CCTV kompleks Kemudian saudara terdakwa Hendra ini mengatakan, "Lah, ini ada acai di sini. Itu maksudnya apa?" Itu tanya Hakim. "Karena pemikiran terdakwa Hendra mungkin karena dia dari baris krim yang mulia," kata Sambo. Kemudian eh, Sambo menceritakan jejak acai saat menjadi bawaan Sambo di jajaran baris krim Polri. Kata dia, Acai pernah menangani sejumlah kasus terkait CCTV. Dan diantaranya kasus KM50. Nah, sebentar saya perlihatkan dulu kawan. Kasus KM50 ya. Biar lebih jelas, biar lebih terang. Ini, ini Acai ya, namanya Acai. Nah, ini ya. Nah, ini AKBP Ari Cahaya alias Acai ya ini nah dari baris krim ya dari baris krim sebentar tertutup ya tertutup tadi kawan nah saya lanjut dari baris krim yang pernah diminta untuk tanya hakim saya dulu pernah kasut di tiga yang mulia dan Acai ini pernah kanit saya. Jadi dia tahulah apa yang dia harus lakukan terhadap CCTV. Karena beberapa kasus kan sudah pernah kami lakukan. Tutur Sambo. Dan itu tadi juga sudah disampaikan tadi pada saat Hendra jadi saksi di sini. Dia mengatakan bahwa dia pernah masuk tim KM50. Dan itu masuk dalam dakwaan. Betul itu... Cicer hakim cicer hakim itu salah satu mungkin tim kasus KM50 tapi kasus lain juga banyak jawab sambo Oh karenge. Nah coba simak videonya kawan ini ada si, eh, videonya ya Coba saya predi videonya e, lengkapnya ya biar kita semua dengar ini ada videonya memang Uh, kebetulan ada Ari di ini ada Aceh. Kata? Kata Pak Hendra. Oh. Ya, saya tidak menjawab lagi karena saya sudah tidak konsen lagi terhadap itu yang. Maksudnya ini ada saudara Aceh itu apa itu? Uh, maksud saya pertama waktu itu. Nah, jawaban dari Hendra. Ketika Kata? saudara perintahkan tolong cek CCTV komplek, kemudian saudara terdakwa Hendra ini mengatakan ah, ini ada Aceh di sini. Ya, karena, itu maksudnya apa itu? Karena pemikiran terdakwa mungkin karena dia dari baris krim yang mulia. Dari baris krim yang pernah diminta untuk. Uh, saya dulu pernah kasut di tiga yang mulia dan huh? Aceh ini pernah kanit saya. Iya. Yeah. Jadi dia tahu lah apa yang harus dia lakukan oh, gitu. terhadap uh, CCTV gitu yang mulia. Gitu ya. Dalam beberapa kasus kan sudah kami lakukan. Betul. Dan itu juga sudah disampaikan tadi pada saat. Andra menjadi saksi di sini dia katakan iya, bahwa iya. dia pernah masuk beberapa tim kilometer 50 dan itu masuk dalam suara dakwaan betul itu. Uh, saudara Is sudah beberapa kali yang sudah katakan diantaranya satu salah satu diantaranya adalah di kilometer 50. Uh, itu salah satu mungkin. Salah satu ya. Tapi kasus lain juga banyak. Ada sebutkan tadi juga red notice juga tadi disebutkan demikian oleh seksi indera artinya ada beberapa diantaranya yang bukan cuma ini saja secara umum biasa dilakukan yang boleh nah itu tadi kawannya wih saya juga bingung dan saya tidak tahu kenapa tiba-tiba kasus KM 50 kak Kasus KM50 Tiba-tiba muncul Dalam persidangan terdisambo Padahal ini pembunuhan Brigade J Nah Ini banyak yang pertanyakan Masalah CCTV Waktu itu kan Dibilang CCTV nya rusak tuh KM50 Gak ada bukti atau bagaimana lah itu Nah yang nangani tadi Acai AKBP Acai, Cahyadi Nah Ya, apa yang pernah disampaikan Pak Kapolri dulu kalau ditemukan Novum baru, eh, KM50 bisa dibuka kembali. Saya ini terbongkar ini pada punya ini. Nah, bagaimana menurut sahabatku ter terkait informasi ini? Selamat berdiskusi. Bagikan videonya kawan.